Di beberapa aplikasi-aplikasi yang tadi kita sebutkan Ingat ya yang hari ini sedang mendapatkan teror dan intimidasi Katanya mau dibawa ke jalur hukum Mau dibawa ke kantor polisi Utang di aplikasi pinjol Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Apa kabar? Kalian semua seluruh subscriber setia Yang hari ini sudah memberikan support dan dukungan Terharap channel ini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 Kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini Untuk bisa saling berinteraksi dan bertukar informasi Hari ini banyak banget pertanyaan terkait tentang aplikasi A, B, dan C Apakah sudah punya debt collector lapangan bang? Nah akan kita bahas pada video kali ini Terus kami dari channel Youtube Info Pinjol Terbaru Pengen mengingatkan dan memberitahukan Bahwasannya kami dari channel Youtube Info Pinjol Terbaru Tidak pernah Meninggalkan dan memberikan nomor kontak apapun Baik WhatsApp ataupun via telepon ya Jadi apabila nanti ada yang mengaku-ngaku dari channel Youtube Info Pinjol Terbaru Dan menyuruh kalian untuk mentransferkan sejumlah uang Dengan tujuan untuk bisa membersihkan nama-nama pribadi di data-data aplikasi Pinjol Maka itu bukan dari channel Youtube Info Pinjol Terbaru jadi harus tetap waspada dan berhati-hati. Jangan dalam keadaan situasi susah ini orang-orang masih memanfaatkan kepanikan kita dengan cara menipu. Ya kan? Mudah-mudahan orang yang hari ini sedang melakukan hal seperti itu diberikan kelimpahan rezeki ya. Supaya nggak menipu lagi. Amin. Oke lanjut. Hari ini banyak yang pengen ngasih tahu ya kan? bahwasannya bang aplikasi A, B, D, C, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O Bawasannya sudah punya debt collector lapangan bang Terus timbul lagi pertanyaan Untuk di daerah mana saja bang? Ah, nah ini dia akan kita bahas pada video kali ini Oke siapa yang hari ini sedang menggunakan aplikasi shopee Dan kebetulan diberikan kesempatan buat bisa pay letter dan pinjam uang Dan siapa juga hari ini yang sudah menggunakan aplikasi kredivo dan Akulaku Ya inilah dia empat aplikasi raksasa Yang hampir semua masyarakat kita menggunakannya Memanfaatkannya Dan kebetulan hari ini juga Banyak masyarakat kita yang mungkin belum mampu Untuk melakukan penyicilan dan pembayaran Dan bertanya-tanya Apakah empat aplikasi yang tadi abang sebutkan Sudah memiliki debt kolektor lapangan Dan apakah mereka adalah pinjol legal OJK karena mereka tidak ada di dalam rilis daftar aplikasi pinjol-pinjol, dan yang ketiga, pertanyaan yang paling banyak masuk ke kita itu: apakah mereka akan melakukan penyebaran data, bang? Banyak yang seperti itu. Oke, baik ya. Pada video kali ini, kita pengen ngebahas satu persatu dulu. Untuk di empat aplikasi yang tadi kita sebutkan, Shopee PayLater, Shopee S Pinjam, ya, Kredivo, dan Akulaku. Mereka itu sudah legal OJK. Jadi kenapa Bang kalau sudah legal logika itu mereka tidak ada di dalam rilis? Ya kan? Ada. Sebenarnya kita yang kurang teliti. Jadi pada video kali ini untuk Shopee itu ada di urutan ke-60 berapa saya lupa, nama aplikasinya itu Lentera Dana Nusantara. Itu untuk di Shopee. Terus untuk di Kredivo sudah pasti akrab banget ya sama yang namanya Kredivest. Itu cabang dari aplikasi kredivo untuk pinjam meminjam uangnya Terus untuk di, aku, di aplikasi AkuLaku itu adalah asetku ya KTA asetku apa asetku itu merupakan bagian dari cabang dari aplikasi AkuLaku. Dan apakah empat aplikasi ini akan melakukan penyebaran data bang Ketika kita belum mampu melakukan pembayaran Banyak pertanyaan yang seperti itu ya Sepengalaman aku pribadi, karena memang mereka ini sudah memiliki legal standing yang cukup jelas. Ya kan, setiap aplikasi-aplikasi yang memiliki status hukum yang jelas tidak boleh melanggar hukum dan melakukan penyebaran data itu bagian dari melanggar hukum. Ya, apakah empat aplikasi ini melakukan penyebaran data? Jawabannya tidak, dan itu tidak boleh dilakukan mereka. Karena itu, bagian dari pelanggaran hukum. Ya, jadi apabila yang empat aplikasi tadi ini melakukan pelanggaran hukum segera laporkan kepada pihak OJK, API dan pihak kepolisian yang berada terdekat di kota kalian. Dan sepengalaman ini dalam sejauh ini mereka itu tidak melakukan penyebaran data, ya kan? Jadi sudah cukup jelas. Yang selanjutnya terkait tentang debt kolektor lapangan, banyak juga pertanyaan yang masuk ke kita itu apakah nanti debt kolektor lapangannya akan datang ke rumah atau ke kantor bang, ya kan banyak juga yang seperti itu. Padahal aku udah sering ngejawab ya untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Sebenarnya aku pengen ngasih tahu tidak ada yang perlu dikhawatirkan mau ada atau tidak yang penting kita akan terus berbenah dan kita akan menyelesaikan nanti satu persatu permasalahan ini ketika kita memang sudah benar-benar mampu. Tapi ya udah deh, aku pengen ngejawab dulu satu persatu pertanyaan yang sering paling banyak ya. Supaya nanti jangan ada lagi pertanyaan terkait tentang aplikasi A, B dan C ini apakah sudah ada debt collector lapangannya atau tidak. Jawabannya untuk di empat aplikasi Shopee Letter, Shopee Pinjam, Kredivo dan Akulaku sudah memiliki debt collector lapangan. Tapi tidak untuk di semua daerah, masih hanya untuk daerah kota-kota besar. Apakah ketik hari ini rumah kalian itu jauh banget dari kota besar? Berapa jarak tempuhnya? Satu jam atau dua jam bang? Masih jarang ya. Untuk aplikasi-aplikasi seperti ini paling ya di pusat kota besarnya, mungkin di kota-kota provinsinya mungkin ada. Tapi kalau udah berjarak dua jam, tiga jam, mereka juga males buat ngejeput utang kalian yang enggak seberapa itu yaitu pengalaman pribadi aku ya kan itu untuk di empat aplikasi tadi jadi enggak perlu lagi mikirin uh, apakah ini sudah ada debt kolektor lapangannya atau tidak ini itu segala macam ya udah deh yang penting fokuslah untuk segera berbenah kita harus bisa menjadi orang kaya dan tidak lagi menggunakan pelet ketika tidak dalam keadaan terdesak Hari ini siapa yang menggunakan peleter hanya untuk buat gaya-gayaan? Jangan lagi diteruskan ya. Itu sudah pasti akan membuat beban hutang akan terus bertambah. Ya, kemarin Bang aku menggunakan peleter ini dan memang dalam keadaan terdesak ya. Aku pengen beli token listrik. Ya itu lain cerita. Yang penting kita tetap meluruskan niat, hati dan pikiran kita. Untuk akan menyelesaikan masalah ini ketika nanti kita memang sudah benar-benar mampu. Ya itu yang terpenting hari ini. Dan jangan lagi gali lubang tutup lubang. Sudah cukup ya. Hutang yang hari ini sudah membuat kita pusing. Jangan ditambah lagi menjadi sesuatu yang menambah kita pusing. Sudah cukup ya kan. Dan kita akan terus berbenah dan menjadi orang kaya. Oke udah jelas ya Empat aplikasi yang tadi kita sebutkan itu sudah memiliki legal standing yang jelas ya mereka memiliki debt collector lapangan tapi tidak untuk di semua daerah mereka tidak melakukan penyebaran data ya apakah biaya denda dan bunga yang mereka berikan hari ini sudah sesuai dengan anjuran dan direstui oleh POJK jawabannya sudah ya kan untuk di aplikasi-aplikasi pinjol itu sudah cukup jelas bunga per hari itu 0,4% tapi silahkan dicoba dan dihitung sendiri Ketika itu dikalikan per 30 hari jumlah totalnya menjadi 12% Kalau kalian pinjam 1 juta Coba bayangin banyak nggak itu ya kan Kalau beli nasi padang mungkin udah berapa bungkus Oke okay. itu untuk biaya denda dan bunganya Jadi untuk kawan-kawan yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran Ya aku itu pengen mengingatkan nggak usah mikir yang aneh-aneh lah Terus saja berbenah berbuat ya kan dan kita tetap berjalan pada koridor yang benar dan kalian tidak akan dipenjarakan ketika kalian memang belum mampu melakukan pembayaran di beberapa aplikasi-aplikasi yang tadi kita sebutkan. Ingat ya yang hari ini sedang mendapatkan teror dan intimidasi katanya mau dibawa ke jalur hukum mau dibawa ke kantor polisi utang di aplikasi pinjol itu tidak diselesaikan di kantor polisi melainkan di pengadilan negeri di kota-kota kalian. Ya, kalau memang aplikasi-aplikasi ini mau menuntut kalian, tapi sampai dengan sejauh ini belum ada ditemukan aplikasi-aplikasi pinjol atau mungkin aplikasi-aplikasi yang tadi kita sebutkan, menuntut debitur gagal bayar ke jalur hukum. Ya, tapi aku pengen mengingatkan dan mengajak kalian itu agar untuk tetap membersihkan hati, niat, dan pikiran, ya, supaya ini tidak lagi menjadi beban. Dan kita memiliki kesempatan untuk membayar semua hutang-hutang, dan jangan lagi menambah deretan hutang. Oke, jadi udah cukup jelas dan mudah-mudahan video ini bermanfaat, ya kan? Mudah-mudahan video ini bisa membakar kembali semangat kawan-kawan yang hari ini mungkin sedang padam, yang mungkin hari ini sedang galau, air segera berangkit, ya. Dan jangan terlalu berlama-lama dalam keadaan keterpurukan seperti ini, ya. Kita harus mampu berprestasi dan jadi orang kaya lagi.